kita mulai dari yang sini dulu teman-teman. Wah, ada si Gani teman-teman. Wow. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman. Wah, kali ini kakak lagi ada di sebuah rumah teman-teman. Wah, di sini banyak jemuran. Wah, sekarang ayo kita cari mainan teman-teman. Oh iya, kakak juga udah bawa keranjang warna biru teman-teman. Sebelum lanjut yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya ya agar kakak bisa semangat lagi dalam membikin dan mencari menemukan mainan teman-teman wah lihat di sini banyak sekali jemuran teman-teman wih apa ini teman-teman wah lihat wadidaw ternyata di sini ada Power Rangers eh bukan Power Rangers ini Ultraman teman-teman Ultraman yang ada tanduknya Lihat Wih Keren sekali ya teman-teman Wah Sekarang ayo kita cari lagi teman-teman Wow Wih Apa ini teman-teman Wah Ternyata ini ada Ultraman lagi teman-teman Wih Ini Ultraman apa ya Wah Keren sekali Kita menemukan Dua mainan teman-teman Ultraman wow. Kita cari kemana ya teman-teman Wah kita coba cari ke sini, teman-teman. Wah, tidak ada. Wih, lihat, teman-teman! Wah, ternyata di atas sini, di atas bebatuan, banyak sekali menemukan mainan. Teman-teman, wah, sekarang ayo kita ambil satu persatu. Kita review, teman-teman. Wah, kita mulai dari yang sini dulu, teman-teman. Wah, ada si Gane teman-teman. Wow! Gani besar, wih. Ini Gani kecil, teman-teman. Wow. Terus ini ada Lani, wih, lucu ya, teman-teman. Lani kecil, lihat. Kita zoom ya, kita deketin. Wah, tidak fokus, teman-teman. Wow. Terus ini ada wih, ada silinder, teman-teman, lihat. Kita menemukan silinder di sini. Wah. Terus ini ada ekskavator, teman-teman, lihat. Wah keren sekali ya kita menemukan ekskavator di sini, wih terus di sini ada, wah ini ada semacam loader teman-teman, wow terus ini ada, wow ini ada alat berat traktor teman-teman ini yang buat mencari eh mencari yang buat ngebor jalan beraspal teman-teman, wow. Terus, ini ada forklift. Wih, forkliftnya warna merah, keren sekali, teman-teman! Kita menemukan forklift di sini. Wih, keren sekali! Banyak sekali mainan yang ada di sini. Wah, masih banyak ternyata di sini, teman-teman! Wah, sekarang ayo kita agak cepat reviewnya nya teman-teman! Wah, ini ada apa nih, teman-teman? Wih, ada traktor, teman-teman! Ini yang ada di kebun. Wah, ini ada lani besar, lihat! Wih, tapi rodanya warna putih, teman-teman! Kalau tadi kan yang kecil rodanya warna hitam, yang ini warna putih terus ini ada wah ini ada mesin eh mesin mobil yang buat ngeruk salju teman-teman. Wah di sini ada rogi, wih ada rogi kecil teman-teman. Wah lihat kita menemukan rogi di sini, keren sekali ya teman-teman. Terus ini ada siapa lagi ya? Wah kita maju ke sini teman-teman. Wah, ini ada wah, ini ada truk molen teman-teman. Ada truk molen atau truk mixer. Wah. keranjangnya kita taruh dulu sini teman-teman. Terus di sini ada dump truck. Wow, ada truk tronton pasir teman-teman. Wow. Terus ini ada rogi. Rogi besar teman-teman, lihat. Wih. Keren sekali ya teman-teman. Terus ini ada wih, ada traktor. Wow. Terus ini ada Wah, lihat Kita menemukan silinder, teman-teman Wih Keren teman-teman ya, Terus ini ada Wih, apa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini mobil balap, teman-teman Mobil balap warna hijau Wah Keren sekali ya Terus ini ada Wih Ini ada loader, teman-teman Wow Kita menemukan loader di sini Terus ini ada Wih lihat teman-teman ini ada loader lagi ini loader besar warna biru, wih keren. terus ini ada wah ini ada yang di ladang teman-teman lihat, wih keren sekali ya, wih lihat ini ada loader lagi, wah keren ya teman-teman. terus ini yang besar, wih di sini ada gani tingkat teman-teman, wah. Kita menemukan gani tingkat lihat wih kita harus ini teman-teman terus ini ada wih tayo bus teman-teman ada dua sekaligus lihat wih kita menemukan tayo sekaligus yang kecil sama yang besar wah keren teman-teman ya, wih terus yang terakhir teman-teman wah ini ada lani tingkat wah dan kita menemukan lani tingkat wih keranjangnya udah terisi penuh teman-teman, mainannya juga udah habis. ya udah segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. terima kasih sudah menonton. dadah.